Semua selamat datang. Kali ini, kita akan menjelaskan tutorial edit video DJ Anil Funky. Pertama, kita buka CapCutnya, pilih Edit Proyek Baru, pilih Foto, tambahkan pilih Audio. Pilih Dijkstrak Untuk Mengambil Sound Dari Video. Klik Sound. Klik GBG Potongan. Untuk buat beat, kita klik buat otomatis. Pilih Irama 2. Akhiran kita hapus saja. Kita tarik foto sampai detik ketujuh. Kemudian tambahkan foto kedua, tarik sampai akhir audio. Klik foto pertama, klik keyframe di awalnya. Dan klik keyframe di detik ke-6. Kita kembali ke keyframe di awal. Tarik foto ke atas dikit. Dan ke keyframe yang ujung tadi. Lalu geser foto ke bawah dikit. Lalu kita pilih grafik, pilih titik balik satu. Ini hasilnya. Di sini kita akan menambahkan efek guncang. Klik efek, kita cari efek guncang. Kita geser ke kiri sampai batas foto pertama. Pilih transisi. Pilih transisi pudar hitam. Foto kedua, kita masukkan efek irama. Efek disalin, kemudian letakkan beat bass -nya. Masukkan efek yang sama di setiap beat bass -nya. Sekarang kita tambahkan efek plus di bit yang nada biasa. Tarik efek ke kiri. Salin efek. Geser ke bit selanjutnya. Kemudian kita tambahkan keyframe di setiap bit. Di setiap keyframe, kita geser foto sedikit, biar ada efek jedak-jeduknya.